kalau sudah gede mau jadi apa? laut kalau mau oh, ke laut gitu nganternya lanter kemana? Malaysia jauh sekali mancing Manci. Manci. oke okay. kok mondo sini? kenapa? kenapa pak? lah ya kenapa pak? kok mondo karena saya perempuan pak Kenapa kok perempuan modok? Adalah perempuan yang lain tidak modok. Karena perempuan akan menjadi ibu Pak. Jadi yang cerdas harus pintar. Alhamdulillah. kita itu besar, Itu Assalamualaikum. Namanya tinggi sekali. Dua sudah pas ya, okay, okay. oh, nggak tahu. acara Nopo Ini tadi saya barang tuh ape weruh gitu Masih Oh kok kempek. Kempek. 어, dan dan Hai Mas, siapa? Yang putri, yang putri. Oh iya. Waalaikumsalam. Jangan seneng aja. Eh mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur. Nah, satu, dua, tiga. Ya. Yes. Oh. Uh. Ya, ya, ya, yeah. ya. Ya. semua ya. semuanya ya. Oke, ya ya ya ya. Ini luar biasa. Orang Bama Imun disayang dan membawa putra Bama Maimun Gus Yassin menjadi wakil beliau. Artinya beliau sangat menghormati, sangat menghormati keluarga Pesantren. Ini pasti ada ada benang merah. Ternyata ada beliau anak ustad, mantunya kiai. Banyak beliau itu ketua NU, MU, kiai mursyid toriho, kiai, tapi banyak enggak tahu cucunya. <tuh> yang ya, kiai itu banyak cucunya, yang enggak tahu kayak bukan cucunya. Nah, sebelum orang lain kedatangan mengundang beliau, kami sengaja bahwa. Awal pertama peninjakan kaki di pesantren adalah dari kepet. Insya Allah doanya anak-anak saat sakitnya kepet, akan didengar menembus aras luar bagaimana. Ngomong, bagaimana pesan dan kesannya ibu Natura ke setelah jenis. Assalamualaikum warahmatullahi Saya hormati para ahli pelamar umat kiai, baik Yajie Mustofa. Kalau saya tadi, waktu di Mojokerto kemarin, Di air Jokomo Jokerto, waktu perayaan satu altar, edu. Nego senatori, buatan Bukan kiai hal cinta, tapi haka hampir kiai. Kiai kan berhasil. beda kecamatan ada lagi tuh dari mana Batam Batam Kota Batam Kota kepulauan Riau yoi ya, yoi ya, Batam kepulauan Riau dari mana Riau tuh oh anjir Riau oke yang dari Kalimantan ada Sumatera Sumatera oh Sumatera Riau Riau juga Ada, ada, Padang bilangnya? Alenda, padang, mana? Lampur, Lampur mana? Tanggamus. Oke, Tanggamus. Oh banyak juga ya. Enggak, enggak nanya. Ke Mana? Selama si mana? Makassar, Sulawesi Utara, dulu sekarang. Berhenti untuk meminta restu orang tua. Bisa orang tua kandung yang membesarkan kamu, tak siapapun, kakak semuanya. Orang tua. dan tentu di sini banyak logokia ini yeah, yeah, semuanya yang ngajar Kalian juga sama wajib hukumnya dihormati kalau sudah ada santri sama kiai mau jadi pejabat kayak apapun santri ya santri ketemu kiainya ya kiainya harus dihormati itu yang never ending artinya never ending itu apa Nah itu yang ada, nah, saya maaf tidak bisa lama karena aku ketegak. Saya itu hanya ingin mendengarkan sebenarnya suasana kebatinan para santri ketika mode itu seperti apa. Saya ingin mendengarkan ceritanya, kalau biasanya orang diceramai, karena kita belajar saya ingin mendengarkan kenapa itu penting karena tantangan globalnya itu sekarang dahsyat. siap. Hari negara itu lagi mumet. Saya tanya Pak Presiden kemarin Pak Jokowi setelah pertama G20 itu ketemu presiden di negara-negara maju, 20 negara maju itu seperti apa pikiran mereka? Sama Pak, Kru? sama apa? Sama-sama mumet. Sama-sama pusing. Eropa, Jerman yang negara kaya pusing. Inggris masuk krisis dia ya. masuk saja perang kan selesai-selesai belum lagi kemarin bencana di Turki sama di Syria buat biasa puluhan ribu orang meninggal Indonesia udah bisa kira bantuan itu santri mesti menyiapkan mereka yang modok, yang sekolah mesti menjemput masa depan dan mempersiapkan diri dan sudah banyak alumni-alumni para santri-santri yang berkiprah di masyarakat yang jadi presiden sudah ada jadi Menteri banyak TNI-Polio gak sedikit Profesional Doktor Udatanya maka tradisi ini yang mesti kita siapkan agar masa depan kita lebih siap siapa yang berani menceritakan apa mordok dan apa kemudian yang akan dilakukan setelah lulus di dari perempuan dulu antriwati ngancung. Oke, okay, sini. Yeah. Yang putra siapa? Hah, kamu-kamu? Ya, kamu. namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya oh. juga. Saya juga. Ketegak nggak? Ketegak nggak? Semua orangnya tuh ketegak. Dedekan. Cuma ketegaknya tuh pelan-pelan apa bang mer? Semua yang ketegak lo nggak ketegak? Innalillahi. Semua deg-degan kan, gimana? Ya, ya namanya siapa? E, nama kulu, nama saya Hilda Yanti Shol. Panggilannya siapa? Hilda. Hilda, asalnya dari? Saking Cirebon. Cirebon, ya. Sudah berapa lama mondok di sini? Enam tahun, Pak. Enam tahun? Oh, iya, Alfito. Alfia. Kau mondo di sini kenapa? Kenapa? pak? Nah, ya kenapa? <tuk> Apa alasannya kau milih mondo di sini? Nah itu, pertama pengen mondo karena saya perempuan pak. Oh, bener ya? Oke oke, oke. ini menarik, ini menarik nih laya. Kenapa kok perempuan mondo? Ada perempuan yang lain tidak mondo? Karena perempuan akan menjadi ibu, Pak. Jadi harus cerdas, harus pintar. Karena wow. perempuan harus pintar. Dan pintarnya tidak hanya ilmu agama, Pak. Tidak oh. hanya ilmu umum, tapi harus seimbange dengan ilmu agama. luar biasa. Luar biasa. yang tadi alasannya itu saya suka itu karena perempuan harus pintar harus bisa menyeimbangkan antara ilmu keterampilan dengan ilmu agama luar biasa tapi kalau karena menjadi ibu mau menjadi ibu yang gara masa mau menjadi bapak nggak mungkin nggak ya, pastilah jadi ibu oke tapi ini keren cita-citanya emang kamu cita-cita jadi apa? ini apa? Tuh ini? siapa pengusaha pak pengusaha <guluh> usaha apa karena kebetulan orang tua saya punya toko sembako pak toko sembako dan kamu mau buka toko juga mengembangkan toko sembakonya pak biar nggak hanya punya satu toko gitu pak biar toko. bisa bercabang dan lebih maju pak dalam uh, ada gimana <tuk> <tuk> <tuk> ini <Dipintai>, di <dipintai. tuk> Saya takut, yay Orang tua saya punya toko. Terus apa? Saya nanti melanjutkan ke Ramaju. gak ada kemajuan ya kalau dari toko ke toko. Tapi tadi keren, saya Toko saya berkembang lebih banyak jadi julagan. Orang tuanya punya toko, toko kelontong. Yeah berapa harga minyak satu liter? Beli <SILENCIO> ini kalo ya kan? biasanya ibu ibu kan masak ya, beli di pasar ya Tahu gak minyak goreng itu berapa? <SILENCIO> kalau ibu saya kan pak pake minyak goreng yang eceran tuh pak Jadi eceran lah, soal Eceran gorengnya udah apa-apa lah sekitar bicara. 15 ribu pak, seteliternya 15 ribu? Oke, pak oke ini bener ini bener pak suaranya pak tapi kamu tahu nggak merek minyak kita? Bukan. Kamu <tay> minyak kita itu minyak yang diberikan oleh pemerintah dengan harga yang terjangkau. Apa? Tuh <tay> oh, <lho. tay> Tahu? Gak ya minyak kita itu. Kalau tadi harganya rata-rata 15 ribu itu. Curah. Berarti yang naik, aku. Ya, udah betul ini. Punya toko, betul. Ini. Harga beras berapa? Kalau yang biasa itu 10 ribu, Pak. Per kilo. Biasa 10 ribu. Yeah. Yang tidak biasa. Kalau yang bagus, gitu, yang ah. yang putih, sekitar sampai 12000 ribu, Pak. Itu yang putih kampur, bukan <laughs> Menurutmu hari ini harga minyak itu naik, tetap atau turun? Karena saya belum pulang ya Pak. Berapa ya. gitu loh Pak? Kira-kira, ya. -kira Kira -kira. Turun, Pak. Turun, oke. Okay. Ya. Kalau harga beras, tetap turun atau naik? Naik, Pak. Kata siapa? Kamu dikode dari sana, saya tahu kode dari sini. Ini guru ini aku percaya sama muridnya ya pak <SILENCIO> kasih buat <berkira>. gue <SILENCIO> <SILENCIO> ya ya ya ya oke oke oke oke. karena harga beras naik tau gak kainnya berapa kira-kira kira-kira kalau -kira. kira -kira, ya, per kilo biasanya seribu dua ribu gitu pak okay. kalau per karung lima ribu, seluruh ribu pak ya ya ya denger okay. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <Bener> ini <SILENCIO> ini karena pada lagi naik sekitar seribu anak itu agul oke kita berangkat ya Caka Maulana, asalnya dari mana? Cirobon. Oh, Cirobon juga. Sekarang kelas berapa? Tiga. Kelas tiga? SMA. <tik> SMP. SMP. Oh, pertanyaan SMP, kok ketahui? Siapa ketahui SMA? SMP. Panggilannya Caka juga? Caka. Pertanyaannya sama. Kok modul di sini kok gak di tempat yang lain? Pak wow. belum sama? cita pas Mondo cari yang banyak temen iya <SILENGALAN> yeah. gak apa kok cita-citanya Mondo keinginan cakal sendiri disuruh orang tua atau yaudah itu aja <SILENGALAN> yang mana keinginan sendiri keinginan sendiri keinginan <SILENGALAN> sendiri remember Di keluarga punya kakak? Berapa? Dua. Punya adik? Punya. Berapa? Satu. Jadi, keluarganya, anaknya bapak ibu berapa jumlahnya? Duh. Duh. Duh. Kamu belum tentu bisa, jangan ketawa dulu. Kakak punya kakak? Dua. Dia punya adik? Satu maka anak-anak bapak ibunya cakak jumlahnya berapa? empat tiga dong kan Kakak kakaknya dua, adiknya satu ya kan? hah? ya? ha? oh kamu ikut? oh iya pinterin empat, pinter kakaknya pun dong? iya enggak? udah kerja Sudah kerja sudah kerja. Dulu mondok kan? Oh, dulu mondok. Yang nomor dua Mondok juga. Iya. Adikku mondok kan? Oh, oh, mondok. Kusuma mondok? Iya. Jadi kamu pas bikin mondok di sini, ha? Oh, Aninya. <tugas> Kagak tebayai. Insyaallah. Ya, hebat. ya, ya. Uh, sekarang udah di sini. Orang tuanya kerja apa? Pedagang, pedagang beras apa? Minyak, pedagang apa? Gorengan, jangan parah. gorengan, minyaknya beli di sini. Gorengan, apa itu? Gorengan tuh apa? Ya, Pak. Penggorengan, penggorengan banyak apa? Apa penggorengan itu? Apa sebutkan satu, poncong, poncong dua, bakwan, bakwan. Eh, paling kamu nggak bisa tiga, tahu sumpong, tahu sumpong, tahu sumpong, tahu sumpong. Oh, tahu sumpel tahu isi. Isinya apa sumpelannya itu? Toge. Toge sama sayuran. Toge sama sayuran. Kamu bisa buat tahu sumpel? Enggak bisa. Goreng apa tadi? panjang bisa. Pernah diajari? Gak Ini kok gasel ketawanya. Kalau sudah gede mau jadi apa? Pelaut. Pelaut. Wah iya, pan, pak Pondok. Besok jadi pelaut. Sekarang SMP. Setelah SMP lulus nanti mau sekolah di mana? SMK. SMK. SMK apa? Susukan. SMK. Satu susukan. SMK satu susukan. Oh, ada jurusan laut. Jika hebat ya SMP sudah tahu arahnya kemana. Jadi kan, setiap santri dia sudah mempersiapkan dulu mau kemana. Kayak caka mau jadi pelaut. Kalau caka jadi pelaut nanti dia akan tangkap ikan cakalang. <SILENCIO> oke, Oke, ikan cakalan. oke. jadi pelaut. Pelaut nanti pelaut yang nangkap ikan atau pelaut yang pakai kapal teknik gitu yang mana pentingnya? nangkelin pertamina oh pertamina oh, kok gak ikan berarti oh, bawa kapal gitu kamu pilih apa? nyumpir kapal atau nangkut minyak? nangkut minyak pokoknya ke laut ya kenapa suka jadi pelaut? kakaknya kakaknya jadi pelaut siapa? kakaknya oh kakaknya? kakaknya pelaut oh tadi kerjanya pelaut di kapal tanker. Jadi cita-citanya ikut kakaknya. Gitu. Lega <SILENCIO> itu namanya kisah inspiratif. <SILENCIO> Oke. Okay. Jadi ingin jadi pelaut karena kakaknya. Kalau mau oh, ke laut itu ngantar minyak, ngantarnya kemana? Kamayu. Minyaknya diantar kemana itu? Pernah pernah nggak kakaknya cerita gitu? Pernah. Ngantarnya kemana kakaknya? Malaysia. <SILENCIO> malaysia jauh sekali itu berlayarnya berapa lama? 2 minggu lambat sekali mancing pak mancing uh, jadi sambil nganter minggu ya? mancing oke oke oke kau pernah mancing? kau pernah ya? ikan ikan apa? putih pancingnya di laut atau di sungai? pancingnya di laut kayak kapal gitu atau di sungai pinggir kali gitu seloka Paling kamu bisa dapat lele, cakar lele ini kebanjiran itu asal semelkah. Oke, okay. tapi pernah mancing, pernah dapat ikan ketik terutama ya? terus dimasak? enggak oke. mancing oke. lepas lagi Oke, nah, ini, Oke, ini hebat tuh ini loh. Dia Nangkap ikan? enggak bawah minyak. Terus ngapain? Mancing. Ini oke, oke, oke. Saya itu pakai sebenarnya mau pengen tanya ke Caka. Ini inspirasi Pak Jokowi tapi nggak bisa Sebenarnya saya mau tanya nama-nama ikan, tapi takut salah. Tapi dia udah tahu ikan detik tadi ya. Oke. Pernah nggak ya pas mondok di sini, tengok orang tua? Sering. Oh, Sering. Tiap hari? sepuluh sekali sepuluh sekali kok ketawa kenapa? oh gak boleh ditengok? bocor ini ketawa Masih oh, sepuluh sekali orang kamu kalau datang bawain apa? Goreng. Hah? gorengan gorengan apalagi? jamburan Hah? jamburan Oh, jajanan. Kasih uang juga. Berapa? Biasanya berapa? Rp. Rp. Rp. 150. Rp. 150. 250. 250. 250. Adikmu juga 250. Kamu 250. Dipakai buat apa? Jajan. Jajan. Jadi sebenarnya di tamu modo itu ngaji sekolah apa jajan? Apa? Apa? Semua Hebat bener Sekolah, ngaji Di tengah-tengahnya, jajan <SILENCIO> Kalau jajan, jajan apa? <SILENCIO> Kauan Gorengan Biasanya apa? Tadi jajan apa? Tadi tadi pagi jajan apa? Tadi cilung ini, ini cilok itu apa ya ini iya cilung ya tadi aci digulung ya. oh iya iya iya oke kayak cilok itu kan sebenarnya sama ya nah, oh, apa bedanya cilok sama cilok nah, eh ini ahli gorengan aku jangan apa apa bedanya cilok sama cilok kalau cilok bundel. bundel kalau cilok Aci digulung. Kalau iya. cilok? Aci dicolok. Oke. Okay. Kalau cilok kan bulat ya? Bulat kan. Kalau cilok bulat. Panjang. Oh panjang. Kalau cilok panjang. Oh bulat. Oke. Okay. Saya nggak mau nanya lagi. Cepat nanya terakhirnya kira-kira. Orang tuamu kalau pas nengok kamu pesannya pada kamu abah. Ini terharu ini lagi. Baca yang benar. Oke, suruh baca yang benar. Iya. Apalagi. Jangan boyong dulu. Hah? Jangan boyong dulu. Jangan boyong. Oh, jangan pindah. Jangan boyong dulu. Belajar yang rajin, apalagi kepalanya diapalin. Apa lagi pesan orang tuamu udah iya iya ya. seandainya kamu bisa jadi pelaut sambil mancing, sudah punya duit sendiri ya enggak? apa yang akan kamu berikan kepada orang tuamu lain sekarang sekolah boleh bawa handphone? oh gak boleh, kamu gak punya handphone? Punya? oh gak boleh di rumah? oh di ah, bagus, pintar pak ya anak-anak, sebenernya tadi obrolan dengan caka ini caka ini menunjukkan dia anak hebat dia anak hebat baru sama orang tuanya rajin, pesan-pesan orang tuanya juga diperhatikan dan punya cita-cita itu penting karena itulah yang akan memotivasi ya udah ini yang sekolah nggak boleh kan bawa handphone? Nah itu handphone buat apa? Nah, oh, kalau kamu boleh, kalau kamu nggak boleh, tapi punya handphone? Oh betul. kasih souvenir tau <SILENCIO> <gak? SILENCIO> <gak sih>? <SILENCIO> tapi souvenir saya ini gak boleh dipakai <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Yang mau? memang rezekinya cuman cuma jumpa. ya belajar yang rajin sekali lagi hormati gurumu selalu minta restu kedua orang tua ya salam dari pak gubernur untuk keluarga dan kedua orang tuamu. Mudah-mudahan belajarnya lancar, terus jadi, jadi menjadi anak-anak yang berguna bermanfaat untuk dirinya, untuk orang tuanya, ya. untuk almamaternya, dan untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mau kesini karena Alhamdulillah hari ini bisa kesampean, hampir ah, sebenarnya saya, dan tadi cerita romantika masa lalu dan menceritakan tentang sosok Mbah Mun dari dua sisi, sisi beliau sebagai santri dan bagaimana beliau sangat dekat dan sisi saya sebagai politisi yang juga berpasangan dengan putranya Mbak Moon, sehingga banyak apa ya nilai-nilai pembelajaran-pembelajaran yang diberikan e, kepada kita semua dan ternyata sama cerita bangsa, cerita kemajuan, cerita persatuan ya yang kemudian e, bagaimana kita lebih ber, banyak bermanfaat di masyarakat. Ya kalau biasanya kan kita bertanya soal santri bagaimana ngajinya kan sudah nggak perlu ditanya pasti mereka hebat. Tapi an, sekarang ini mereka santri sudah maju. Dan cita-citanya juga beragam. Dua anak yang saya tanya, dua-duanya pengen jadi entrepreneur. Satu ingin jadi pengusaha meneruskan bisnis orang tuanya dan lebih besar lagi. Dan yang satu ingin menjadi pelaut tadi. Menarik gitu ya. Menarik ceritanya. Jadi artinya anak-anak yang di pondok pun ternyata visinya dahsyat, Visinya luar biasa. Maka akan makin lengkap. Karena pengetahuan umumnya dapat, ilmu agamanya dapat. Dan itu dua hal yang ketika dikombinasikan Insya Allah menjadi insan yang makin sempurna nanti. Amin, amin, amin. Kuas, kuas! Kuas, kuas,